Ceres adalah planet kerdil yang mengorbit antara Mars dan Jupiter di bagian utama sabuk asteroid. NASA belum menggolongkan Ceres sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya karena orbitnya jauh dari bumi. Ceres mengorbit matahari setiap 1680 hari atau 4,6 tahun, memiliki jarak terdekat 2,55 satuan astronomi dan terjauh 2,99 satuan astronomi dari matahari. Orbit Ceres berjarak 1,58 satuan astronomi dari orbit bumi pada titik terdekatnya. Ceres berdiameter sekitar 939,4 km, menjadikannya sebagai asteroid terbesar, ukurannya setara dengan negara bagian Alaska di Amerika Serikat. Ceres membutuhkan waktu 9,07 jam untuk sekali berotasi.